dulu engkau yang memilih diriku tak aduh dan mempersunting diriku yang tulus mencintai dirimu membawa jalan surga di hidupku aku sadar banyak kekurangan Ia bersamamu bina hidup yang baru. Aku.